Sis dan Mas Bro Selamat datang di channelnya banget Terima kasih udah mau klik video ini Selamat datang di channelnya banget buat kalian yang pertama kali datang ke channel ini channel yang membagikan segala sesuatu tentang Swedia atau kehidupan di Swedia atau berkaitan dengan Swedia Indonesia dan hari ini kita akan membongkar Berapakah gaji untuk bekerja di Swedia Jadi sebelum aku mulai, aku mau kasih tahu dulu bahwa sumber dari video ini adalah Arbet Bisa dibilang kayak dinas ketenaga kerjaannya yang ada di Swedia. Jadi di sini bisa jadi lebih atau kurang ya. Jadi average berdasarkan dari statistiknya mereka gitu jadi ini mungkin bisa berguna juga buat kalian mungkin yang sekolah di swedia terus cari kerja di swedia atau mungkin sedang melakukan interview dengan perusahaan yang ada di swedia jadi kalian punya nih perbandingan kalau misalnya kalian ditanyain berapa gaji yang diinginkan jadi kalau misalnya ada pertanyaan itu jangan set terlalu rendah jangan set terlalu tinggi gitu mungkin video ini diharapkan bisa jadi pedoman buat kalian yang mungkin mau nego gaji gitu yang pertama itu adalah Administration, no no no, cara bacanya Administration Economy Oke Juridic Jadi berdasarkan statistiknya mereka Gaji rata-rata dari profesi ini adalah 37 Gimana ya, mendingan aku bulatin aja ya Gak usah deh, gak usah aku bulatin <laughs> Salah lagi uh, 37 1542 kroner jadi itu adalah rata-rata ya bisa lebih rendah bisa lebih tinggi dan 10% dari profesi ini gajinya adalah 26808 kroner dan 10% dari profesi ini juga menghasilkan lebih dari Lima puluh Jadi, ini tergantung dari uh, levelnya, ya. Kayak aku dulu, kayaknya dapet, bukan dapet sih. <laughs> Kayak aku dulu pernah interview gitulah dan berkaitan dengan finance gitu kan. Dan mereka, penawaran gajinya itu di angka dua -an puluh ribu, tapi ya. Saya tidak berhasil pemirsa Jadi saya tidak diterima Jadi kalau misalnya Average itu 37000 Berarti kurang lebih berapa tuh? Hmm, bodoh kan? Biasa ngitung pakai kalkulator sama Excel uh, uh, Bodoh, tetep bodoh Jadi kita kali aja jadi rata-rata penghasilan mereka adalah 56 juta rupiah, belum termasuk pajak. Jadi untuk pajak di sini berkisarnya antara 20 sampai 30 dari penghasilan ya. Pajak tinggi itu berarti feedbacknya juga harus tinggi. Makanya banyak fasilitas-fasilitas yang gratis di sini. Nah, ini kok belum selesai-selesai ya untuk satu profesi. Next itu adalah data IT Itu rata-rata pendapatan mereka adalah 42.921 kroner 10 persennya itu berpenghasilan rata-rata 29.784 kroner Dan 10% rata-rata berpenghasilan lebih dari 57.364 kroner Next ada yang namanya health so hook Ford Itu di bidang kesehatan ya kayaknya. Nanti aku kasih teksnya ini ya, di sini. Di sini adalah 36.199 kroner. 10%-nya mempunyai penghasilan rata-rata 29.241 dan 10%-nya berpenghasilan rata-rata 44.357 kroner ya masih kalah dari IT ini tadi ya terus kalau hotel, restoran, store, household itu pendapatan rata-ratanya adalah 25.030 kroner 10%-nya berpendapatan rata-rata 20.396 Dan pendapatan rata-rata tertinggi adalah 29.507 kroner Instalahun Drift Underhole berpendapatan rata-rata Dua kroner, 10 persennya dua kroner, dan 10 persennya berpenghasilan tiga kroner. Lalu ada kultur media desain. Di sini kita bisa lihat rata-rata pendapatan mereka atau rata-rata gaji dari profesi yang ini adalah 34.907 kroner dan 10 persennya berpenghasilan 23.242 kroner terus 10 persennya menghasilkan lebih rata-rata menghasilkan lebih dari 44.522 kroner. Next adalah big oak and lightning, oh, Atau building and construction. Jadi kayak tukang-tukang bangunan gitu atau developer gitulah. Di situ pendapatan rata-ratanya adalah 33.065 kroner dan 10%-nya menghasilkan Oh gini, sepuluh persennya menghasilkan kurang dari 25.418 dan sepuluh persennya menghasilkan lebih dari 40.886 kroner. Lalu next itu adalah for selling in shop mark not for <laughs> Mark not <laughs> Atau Sales Purchase And Marketing jadi kalau di sini untuk mereka ini pendapatan rata-ratanya adalah 33.420 kroner 10% persennya menghasilkan kurang dari 23.120 kroner dan 10% persennya itu menghasilkan lebih dari 44.107 kroner Next itu adalah Hanvert. Handwerk Yopo Oh, Handwerk itu kraft Pendapatan mereka adalah rata-rata 28.126 kroner 10%-nya menghasilkan kurang dari 23.550 kroner Dan 10%-nya menghasilkan lebih dari 32.147 kroner Next adalah Industrial Tealvergning Atau industri manufaktur pendapatan rata-ratanya adalah 29.989 10 persennya menghasilkan kurang dari 23.917 kroner dan 10 persennya menghasilkan lebih dari 36.286 kroner crops, och, scorn, heads, Partinya, body and beauty care, rata-rata penghasilan mereka adalah 20.814 kroner, 10 persennya menghasilkan kurang dari 14.504 kroner, dan 10 persennya menghasilkan lebih dari 27.763 kroner. Next adalah militera. Irken pastinya military jadi untuk tentara gitu ya. Untuk tentara ini kok nggak ada ya pendapatan rata-ratanya. Iya loh rahasia kayaknya Gak ada di sini. Ya udah kalian nggak usah jadi militer lah. Next adalah can med social in reckoning atau sosial fokus. Jadi profesi yang berkaitan dengan sosial, oke. Itu pendapatan rata-ratanya 29.218 kroner. 10% yang menghasilkan kurang dari 24.401 kroner dan 10% yang menghasilkan lebih dari 34.094 kroner. Lalu Irken med teknis in creating jadi ini adalah profesi yang berkaitan dengan teknik gitu untuk pendapatan rata-ratanya adalah 42.279 kroner 10% persennya menghasilkan kurang dari 36 30 kroner dan 10% persennya menghasilkan lebih dari 55819 kroner jadi, kalau misalnya kalian mau gaji yang tinggi, itu cari aja nih pekerjaan di teknik. Transport. Aku nggak tahu, deh ini. Spelling-nya bener nggak? Transport, distribution, leger. Ya, bet Atau transportation. Transportasi, distribusi, dan gudang. Nah, ini pendapatan rata-ratanya adalah 27.582 kroner. 10% persennya menghasilkan 22.682 kroner dan 10% persennya menghasilkan lebih dari 32.229 kroner. Next ada Sanering OK Ren atau sanitasi dan klinik Nah itu pendapatan rata-ratanya adalah 24.360 kroner 10%-nya menghasilkan 20.920 kroner Dan 10%-nya menghasilkan Eh, tadi aku benar nggak sih bilangnya? 10%-nya menghasilkan kurang dari 20.920 kroner Dan 10%-nya menghasilkan lebih dari 27.913 kroner Pedagogik Apaan tuh pedagogik? Oh, wait Pedagogi itu pendidikan tentang menginspirasi anak-anak remaja orang dewasa untuk belajar dan pengembangan. Di sini menemukan profesi seperti guru prasekolah, pendidik rekreasi dan guru. Jadi pendapatan mereka yang di profesi ini adalah tiga puluh kroner. 10% persennya menghasilkan kurang dari dua kroner dan sepuluh persennya menghasilkan lebih dari tiga 390 browner so itu dia kayaknya udah semuanya ya sebagian yang ada di websitenya mereka lah ya jadi kira-kira Kalian mau pilih profesi mana Kalau misalnya kalian yang masih muda Yang masih melakukan pendidikan Yang masih mau memilih pendidikan Atau mungkin juga mau kuliah Di Swedia, pengen kuliah di Swedia Atau terus nanti mau melanjutkan Juga kerja di Swedia Kalian bisa nih Dijadikan pedoman Wah, ini nih, gaji yang tinggi. Tapi, catat, gaji yang tinggi itu tidak menjamin kebahagiaan, pemirsa. Jadi, kalian harus bekerja sesuai dengan hati. Yang bisa bikin kalian bahagia dan tidak jerawatan. Curhat, mbak. Terus, aku juga sempat nerima beberapa pertanyaan. Gimana cara kerja di Swedia? Aku aja belum dapat kerjaan loh mas, mbak. Aku juga cari kerja udah 2 tahun, gak dapat dapat. But, gitu <laughs> intinya semoga video ini menjadi inspirasi buat kalian sharing ke teman-teman kalian yang mungkin uh, pengen melakukan pendidikan di swedia atau pengen kerja di swedia atau supaya mereka terinspirasi untuk kerja atau sekolah di swedia jadi walaupun gajinya besar itu juga sebenarnya pajaknya juga tinggi selain pajaknya tinggi itu biaya hidup di swedia itu juga tinggi gitu. Jadi uh, jangan bandingkan dengan gaji di Indonesia karena sebenarnya kalau disetarakan itu ya sebenarnya hampir sama gitu. Gaji di sini misalnya 25, tapi harga-harga di sini itu juga mahal gitu. Jadi kalau bisa disamaratakan ya equal aja gitu. 25 juta di sini dengan 5 juta di Indonesia itu sama aja gitu. usahlah kita banding-bandingkan. Ini hanya sebagai inspirasi aja buat kalian mungkin yang pengen kerja di swedia, tulis komentar kalian, atau apa ya, atau tulis berapa gaji kalian <laughs> ya kali, tulis suruh gaji orang, ditulis ya tulis deh apa aja di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya hey dong Ini bikin lama videonya nih Udah tahu banget ini Miss Queen Kelamaan nanti bisa jadi I don't know, I want you meddling please Fix your website, it sucks Wees, wees continue tomorrow, why lah